Yuri Tilemans fix diperebutkan Liverpool, Juventus dan Real Madrid. Real Madrid, Liverpool dan Juventus dikabarkan bakal bersaing untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Leicester City, Yuri Tilemans. Pemain berusia 25 tahun itu menghadapi masa depan yang tidak pasti di stadion King Power. Kontraknya tinggal 12 bulan lagi. Sejumlah klub dikaitkan dengan Tilemans pada musim panas 2022. Namun, pemain asal Belgia itu akhirnya tetap bertahan dengan The Foxes. Tilemans menolak mengomentari situasi kontraknya di Leicester ketika ditanyai oleh wartawan selama jeda internasional. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang situasi kontrak saya saat ini, kata Yui Tilemans. Yui Tilemans mengisyaratkan memilih tawaran yang tepat, itu sebabnya dia tak buru-buru meninggalkan Leicester. Saya tidak meninggalkan Leicester di musim panas karena saya selalu mengatakan proyek itu harus tepat. Hanya karena keadaan semakin buruk sekarang di Leicester, tidak berarti saya harus menyesal bertahan. Selanjutnya, Spekulasi tentang masa depan Tilemans masih marak dan sejumlah klub top diyakini memantau situasinya dengan cermat. Sang gelandang dapat menegosiasikan perjanjian perang kontrak dengan klub asing mulai Januari 2023. Los Blancos diyakini menargetkan gelandang tengah baru. Pasalnya, Luka Modric yang berusia 37 tahun dan Toni Kroos yang berusia 32 tahun akan habis kontraknya pada musim panas 2023. Jude Bellingham dan berusia Dortmund diduga menjadi target utama mereka. Pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan memilih ke Madrid ketimbang Inggris. Vinicius Junior ambil peran mesin gol Real Madrid ketika Karim Benzema melempem. Penyerang sayap asal Brasil ini yang mencetak gol Real Madrid versus Osasuna setelah memanfaatkan assist David Alaba. Dengan gol tersebut pula, Vinicius Junior semakin menegaskan statusnya sebagai pemain paling produktif di Real Madrid. Ketika Real Madrid masih menantikan performa terbaik Karim Benzema, Los Blancos dapat berharap kepada penyerang berusia 22 tahun ini. Statistik memperlihatkan bahwa Vinicius Junior memimpin dari berbagai aspek serangan. Vinicius Junior adalah pemain yang memimpin dalam soal jumlah gol, 6 gol. Dia juga terdepan dalam jumlah asis, yaitu 3 asis. Dengan demikian, Vinicius Junior berperan dalam terciptanya 9 gol Real Madrid pada musim yang berjalan di semua ajang. Statistik lainnya yang menunjukkan bahwa Vinicius Junior merupakan pemain yang dominan Real Madrid adalah dalam presentase tembakan tepat ke gawang yang mencapai 82%. Vinicius Junior juga mampu 31 kali melakukan dribble yang sukses, sedangkan dari aspek duel, dia 66 kali memenangkan duel. Itu merupakan statistik yang luar biasa. Menurut SofaScore, Vinicius Junior memimpin dari semua aspek tersebut di Real Madrid. Fakta lainnya, dia adalah pemain yang paling sering diturunkan Carlo Ancelotti di luar dari posisi kiper, yaitu 766 menit bermain. Kontrak baru ider Militão klausul rilis 1 miliar euro. Militao akan ditawari Real Madrid perpanjangan kontrak hingga tahun 2028, menurut laporan Fabrizio Romano. Jurnalis Italia itu menyebut, Real Madrid berencana memberi klausul rilis 1 miliar euro dalam kontrak baru Militao. Militao saat ini telah kembali dari cedera betis. Dia telah mencatatkan 97 penampilan sejak didatangkan dari FC Porto musim panas 2019. Pemain 24 tahun ini jadi andalan lini belakang Los Blancos. Petinggi El Real bertaruh padanya setelah mereka melepas dua penggawa senior, Sergio Ramos dan Rafael Ferrens setahun lalu. Militao membuktikan kualitasnya, hingga kini dia masih pilihan utama pelatih Carlo Ancelotti bersama David Alaba. Pasangan baik itu sudah mempersembahkan satu gelar Liga Champions UEFA, La Liga, dan Piala Super UEFA. Meski Los Blancos mendatangkan Antonio Rudiger di bulan Juni, Militao tak tergantikan dalam tim inti Carleto. Kontrak militer sejatinya baru berakhir 30 Juni 2025, namun Real Madrid berusaha mengamankan pemain muda mereka seperti halnya Vinicius Junior, Rodrigo dan Pedro Valverde. Ederson menemukan puncak kejayaan saat membela klub Portugal. Dia langganan starting eleven FC Porto. Militer dipanggil Tipe pada September 2018 untuk memperkuat tim senior Brasil. Dia tampil impresif membantu Brasil memenangkan Copa America 2019. Sejak itu, Ider diperebutkan tim elit Eropa, Bayern Munchen, PSG, hingga Real Madrid. Ider pun memilih Real Madrid, tak tanggung biaya 50 juta euro dikeluarkan Real Madrid untuk menjadikannya rekrutan pertama di era kedua Zinedine Zidane. Florentino Perez, PD Benzema pemenang Ballon d'Or